teman-teman balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi di sini kali ini kita bakal buat tutorial cara nginstal rumui 12.5 di Redmi 5 plus tapi di sini maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail untuk proses unlock loader dan cara menghasil TWRP recovery karena HP yang saya punya sudah di unlock loader dan enggak mungkin saya relock kalau Terilock nanti disuruh nunggu 180 hari atau enggak nunggu seminggu, dan itu terlalu lama Di sini ada sebuah Redmi 3S dan Redmi 8 yang masih lock loader Sebenarnya cara unlock loader itu sama aja dari MIUI 10 sampai dengan MIUI 12 yang kamu perlukan itu adalah akun MI yang udah pernah request unlock loader dan kabel data, internet dan sebuah PC untuk detailnya bisa kamu lihat video yang di pojok kanan dan di sana juga ada cara install web Oke okay, sekarang kita kembali aja langsung ke videonya. Di sini saya anggap kamu sudah install TWeb dan ada dan ini lah Redmi Note dan datam UI 12.5 nya udah saya masukin di dalam sini ya saya sarankan untuk apa namanya untuk di sini instalnya pakai gambar data OTG atau dimasuki memori aja karena kalau di datanya itu ada sedikit ngebug di TWF nya oke kita masuk TWF dengan tombol atas sama power ya baru tombol atasnya kita tahan setelah muncul MI Saya tunggu dulu masuk kewetnya. Oke di sini udah masuk. Dan kenapa saya nggak ngeronten kamu masuk on data roomnya di internal itu karena di sini internalnya bakal nol. Mungkin ngebuk dari towernya sana dan saya nggak udah coba dong bisa jadi di sini kita format aja semua datanya, ini baru kita yes biar internalnya ya dapat terbaca lagi. Oke langkah selanjutnya di sini terbaca internalnya, kita format advance dulu fans kita tandai dalam sistem check system ini clean flash ya kalau satu lagi ada dirty itu kok dirty internalnya enggak dihapus sistemnya enggak dihapus tapi kadang-kadang kalau dirty flash wajib ada book dan kita masukin aja otg-nya sekarang biasa kalau masih otg ter terpeter masuk Oke, okay, kita select di sini masukin USB OTG. Lalu kita cari custom room di mana? Tadi tadi. Di sini saya masukkan di podcast. Dan disini sini ada Moto Redmi 5 Plus. Versi 12.5. Dan kita install. Oke, okay, installnya agak lama jadi kita percepat videonya. Oke, okay, udah selesai. Ini terserah kamu mau di wipe atau enggak, jadi lebih baik di wipe dan menghilangi book. Oke, okay, sekarang kita tunggu. Biasa ngidupi gini agak lebih lama ya, baru pertama kali install beda. Ketika saya coba ya, atau saya ngeteskan, saya itu udah terinstall semua, udah diatur. Dia bakal lebih cepat daripada yang pertama kali gini. Hmm, buat ini cuman musik gini. Ya, yeah. enggak unik ya? Oke, okay, coba kita cepatkan lagi videonya. oke okay, ini udah terlalu lama udah 5 menitan saya tunggu gak ketik tip Okay, gini jangan panik, kita tekan tombol powernya lama sampai apinya restart. Oke okay, sekarang kita tunggu. Oh kenapa enggak langsung bu animation? Oke okay, kita tunggu lagi, kita percepat aja videonya. Oke kenapa layar mati kalau nah, kita lihat dulu Oh pada notifikasi dan masuk 12.5 Kita coba dulu ya Ini nggak akan kita review kita akan review di video berikutnya aja Karena ini menurut saya ada kelamaan videonya pasti memasangkan sering installnya kerja skip dulu semuanya kasih notikan kita ketik tombol aja luar biasa soalnya layar penuh terlihat ini tidak terinstal ya mu 12 dua belas terlihat ponsel ini aneh ini dua belas tujuh kenapa kanan, kanan kirinya sama ya itu kan beda kalau ada pengaturan nya lagi ini jemua NKR 12.5 beta ya masak di sini ada satu yang aneh ini katanya getar untuk saat diketuk nggak bisa hidup tapi di sini hidup dan terasa banget getarnya kenapa gak betul cengoknya pangkiri juga Hey, hey. tapi nanti hai, kita apai dulu. Dan kita dulu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, notifikasi untuk oh, oh. Oh, notifikasi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh, ini. sini dia rupanya ya untuk mengaturnya. Nah, ada beda? Nah, ini ada klosernya biasa. kalau punya apa nggak ada closernya Aplikasi juga terlalu banyak sih. Oke, okay, sampai sini dulu aja videonya ya. Dan ini udah berhasil dipasang MUI 12 nya di Redmi 5 Plus. Untuk review roomnya mungkin di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.